Muhammad ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Sekali lagi Yang menjawab salam Habib yang nyaring Habib doakan Bagi yang belum kawin Larkas kawin Yang sudah kawin mudah-mudahan Kawin lagi. Yang para perempuan yang menjawab salam Habib Yang nyaring Habib doakan Yang masih jumlah mudahan Dapat jodoh yang baru pakai, baru, baru pakai, Mudah-mudahan dapat jodoh yang baru yang mudah-mudahan semuanya yang punya banyak hutang Habib doakan Tetapi dengan satu syarat Menjawab salam Habib yang nyaring pakai, yang mudah-mudahan terlunas semua hutang yang Assalamualaikum Warahmatullahi rahsatullah محمد رضي الله تعالى على أمتي الإيمان والإسلام، ما هو صديق على سيده محمد، زيد الوجود، وصاحب المقام المحمود، ومعدي الكرم والجود، وعلى آله وصحبه وفرجك. امته وعصره سؤاله يا بر يا تواب يا فتح يا عم افتح لنا فتحا مريبا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بأرضه ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي ما ربنا حوله من من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أن يكون حبه إلي من والده ووالده والناس اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي Wahyu yang sama-sama kita muliakan, ngasirul hadayi, turunan daripada darah zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kehadiran mereka adalah salah satu tongkat keamanan di permukaan bumi nya Allah. Yang mana salah satu kehadiran mereka di kampung-kampung kita Di pedesaan-pedesaan kita Hingga di perkumpulan-perkumpulan kita Maka mereka adalah sumber keberkahan Dari puncak sumber daripada puncak Nabi Muhammad Salat wa'lih Wasallam Selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad Mencintai mereka Kita sel selaku umat Nabi Muhammad Menyayangi para abadi Para syarifah bila ada di kampung kita ajak anak-anak kita untuk dekat dengan mereka agar bisa bersalaman dengan mereka agar anak-anak kita paham bagaimana mencintai juliat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak-anak kita dan kita khususnya bisa memegang nasihat daripada para Habai memegang nasihat ilmu daripada habaib dan nasihat daripada mereka adalah dari perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktharukum mahabbatan liy al-nabiy. Kata Allah, wahai umat Nabi Muhammad, di syurga-Nya Allah nanti berkumpul ribuan bahkan duta cahaya ajahai. Di syurga-Nya Allah nanti Allah memberikan kepada suatu hamba-Nya khususnya kepada umat Nabi Muhammad akan diberikan Allah cahaya yang terang di syurga-Nya Allah. Yang mana Allah memberikan cahaya Semasa hidupnya Umat Nabi Muhammad Mereka dengan Selalu Memperbuat kebaikan di dalam dunia Ada dia Allah memberikan cahaya kepada umat Nabi Muhammad Di surdanya Sewaktu semasa hidupnya Dia selalu Melaksanakan solat yang mulia. Ada juga cahaya yang diberikan oleh Allah Kepada umat Nabi Muhammad khususnya di Allah semasa hidupnya dia selalu menjaga hartanya di jalan Allah dan di jalan Nabi Muhammad s.a.w akan tetapi cahaya ini kalah dengan satu cahaya yang lagi cahaya ini dengan satu cahaya ini mengalahkan rutaan cahaya yang lainnya yang mana nantinya cahaya ini dicemburui oleh para nabi dicemburui oleh para malaikat dicemburui oleh para rasul Dahsyat. Cahaya itu ada di samping Sayyidil Mujudil Mustofa, Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi? Kami mendapatkan cahaya itu. Bagaimana Nabi? Kami mendapatkan dari kalangan surga diberikan Allah cahaya itu agar kami dekat dengan Nabi kami, agar kami dekat dengan Nabi Muhammad, agar kami bisa melihat dengan wajah Nabi Muhammad. Satu sarannya Cintai Nabi Muhammad Melebihi Dengan apa yang kita cinta di dalam dunia Cintai dunia Nabi Muhammad Melebihi apa yang kita cinta di dalam dunia Wahbub nabiaka Jangan sampai cinta kita dengan istri kita, cinta kita dengan suami kita, cinta kita dengan rumah yang megah, dengan kendaraan yang mahal mengalahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan harap dapat cahaya yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang bersanding di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wari Allah, para ulama tidak begitu nikmat surga itu terkecuali melihat wajah dan eloknya Nabi Muhammad s.a.w. mudah-mudahan kita bisa jaga hati kita untuk selalu mencintai Yuliyat Nabi Muhammad bisa dijalan daripada jalan syariah Nabi Muhammad mencintai Yuliyat-Yuliyat Nabi Muhammad bahwa anak kita kepada mereka ajarkan cara bersalaman dengan para habaib, ajarkan cara bersalaman dengan sayyid yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu yang mana bersalaman sesuai dengan mengambil keberkahan mentaudimkan mereka, memuliakan mereka seperti abah guru kita sekumpul yang memuliakan selalu tidak pandang guru wahabibnya seperti apa, selalu dimuliakan oleh guru sekumpul bahwa anak-anak kita itu nak ada habib, ayo kita itu nak ada majlis habib situ, ayo kita hadir Bersalaman dengan mereka, sentuh tangan mereka, karena disitu situ mengalir daripada darah yang suci, yaitu darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak kita cara bersalaman dengan mereka, ta'anuban, takriman, ta'liman. Jangan kita mempunyai anak mereka tidak mengenal dengan Nabi Muhammad. Ajarkan anak ketemu dengan mereka. Sentuhlah ujung hidung dan ujung bibir, kenakan kulit, dimana kulit burung-burung kita darah segar. Tak antumkan, tak tak Jangan bersalaman, eh, eh, eh. Bukan ajaran ulama-ulama kita terdahulu. Ajarkan kita setelah pulang nanti, besok nanti, nah, di sekolah, bersalaman seperti ini. Malam tadi Habib memadahkan kita. Nah, bila ikan ketemu eh. para hamba bersalaman seperti ini Agar engkau mendapatkan keberkatan Ke mereka Ini kata bersalaman Eh, dani, dan, eh. Bukan ajaran ulama-ulama kita terdahulu. Mudah-mudahan kita bisa mengajarkan Anak-anak kita Bila kita dengan guru samsudi Dengan guru-guru yang lain Ini hari pulang lagi Namanya taat iman Balik anak guru tak Takriman dan balik bagi ta'udin insya Allah maka mereka akan mendapatkan keberkakan yang dicari oleh tangannya amin yang juga sama-sama kita muliakan para ulama untuk tokoh agama yang mana mereka ini adalah juga pewarisnya ilmunah nabi Muhammad Alaihi Wasallam maka selayaknya kita dukung mereka perhatikan kehidupan mereka yang ada di desa-desa kita Jangan sampai kita tidak hiraukannya, lihat prosedur, membalas kah? Kada bila sidin kau tidak kan? sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, mau sudah, sudah, mau sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, duduk sudah, sudah, duduk di bantu dengan tenaga, bantulah dengan tenaga. Dan kita bisa menyumbang harta dengan jurus mereka, sumbanglah. Kita tidak, tidak menyumbang guru. Kita tidak menyumbang orang di situ. Tetapi menyumbang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad tidak ada satu peser pun, tidak ada satu detik pun yang melewati laporan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Hari ini maksiat, hari ini dusta, hari ini melakukan, melakukan ke, ke, ke, ke, ke, Kemaksiatan lupa kepada Allah. Lapor semua kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita paham? Bagaimana kita hari ini dan sebelumnya? Apakah kita mengecewakan Nabi Muhammad SAW? <tuh> Jangan pelit kepada Nabi Muhammad. Jangan engkan tenaga kepada Nabi Muhammad. Bila musola, masjid di situ ada kegiatan, maka ikutilah. Sumbang tenaga, sumbang rezeki kita. Rezeki kita itu berkat Nabi Muhammad SAW. madad ala qudri almasnad yang akan berfaedah orang tersebut tidak akan berberkat hidup orang tersebut bila mereka jauh daripada guru-guru mereka bila mereka jauh daripada para habaib, jauh daripada ulama maka miscaya mereka gersang daripada keberkahan maka jangan sampai hidup kita jauh daripada memandang ulama, memandang para habaib, apalagi dengan jauh daripada doa-doa mereka Mau buka toko, datangi dulu penguruan. Mau apapun, pun, datangi dulu habaib. Kita dohame, doh akan usaha ulun. Agar berberkat hidup kita. Anak kita, berberkat. istri kita, berberkat. Ya kita memandang ulama dengan satu pandangan, rahman dan rahim. Allah akan mempercepat keinginan kita. al akan kudril keinginan Tidak mustahil Allah menciptakan dan mengemburkan apa yang kita hajatkan dengan berkat kita memandang guru kita dengan pantangan rasa cinta dan kasih sayang ini kadang melihat Habib melihat guru buka kayaknya ke rumahnya mulakan kupik, mulakan habisnya nah, jauh ada majelis sekolah Masya Allah mentang-mentang Tuhan itu cara majelis anung Banar seorang Tuhan selalu saya yang muka majelis bret di hadapan Allah, buat umat Nabi Muhammad bukan umur yang tuhannya, bukan umur yang muda, tetapi isi yang di dalamnya di situ ada pancaran cahaya ilmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Bagaimana lagi kita ingin mendekati dengan Nabi Muhammad kecuali dengan perwakilan-perwakilan Nabi Muhammad? Apalagi di situ ada cucu Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Muhammad dari situ ada menjelis cucuku, di situ ada cucuku yang bertempat, maka mereka umat Nabi Muhammad yang mereka melalaikannya, tidak mahiraukannya, berarti mereka nanti Jangan, jangan salahkan aku, tidak akan memandang wajah-wajah mereka, aku tidak akan memandang daripada keselamatan dan memberi bendera keselamatan kepada mereka, sebab mereka mengkucilkan juriatku sebab mereka tidak mentauhinkan juriat-juriatku. Bukankah kita hargailah guru-guru kita yang ada di kampung? Mudah-mudahan guru-guru kita, guru Syamsuddin, guru Yusran guru Khairi guru Sedang, ingat nyaran sedang. Ustadz Anwar, ya, yeah. saya punya nyaran bro oleh? yang juga sama-sama kita pujakan para aparatur pemerintah, kepolisian, khususnya pembakal, RT, semuanya jagalah persatuan kita dengan mereka. Kata-kata Tuhan kampung. Jangan sampai kita tidak menghargai mereka Suatu kampung tidak akan maju Bila kita tidak akan bersatu Maka bersatulah dengan aparatur pemerintah Tentuah-tentuah kampung kumpulkan Bersatu kita di dalam Islam Desa, Besatu kita di dalam sholawat kepada Nabi Muhammad Agar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang Kampung kita masih berpemandang dengan sholawat Nabi Muhammad Kampung kita masih hidup dengan nama Nabi Muhammad Anak-anak kita kenal perjuangan kita Anak-anak kita tahu bagaimana perjuangan kita membangun majelis Maka jangan jauhkan kita Dan jagalah persatuan dengan mereka Mudah-mudahan akan bakal panjang umur Mudah-mudahan sejujurnya sampai hari kiamat Takut, jadi sampai hari kiamat <tuh> <tuh> <tuh> Alhamdulillah Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Yang mana Allah selalu memberikan kesempatan kita Allah memberikan kesempatan waktu kepada kita Tapi kita kadang-kadang tak sadar Allah memberikan waktu untuk berbuat baik Tapi kadang-kadang kita merenakan Allah memberikan kesempatan kaki Yang bisa melangkah dan berlari Untuk apapun Tetapi mereka malas untuk duduk majelis ilmu Mereka mempunyai tangan yang kuat tapi mereka enggan untuk mengerti tasbih dan mengangkat tasbih kadang-kadang kita lupa kepada Allah katawil wahyu Muhammad Nabi Muhammad satu waktu, satu detik satu kelipan mata, satu ayunan tangan satu langkah yang kaki yang kita pijak, mereka akan berbicara di hadapan Allah maka gunakanlah apa yang kita miliki saat ini tangan jangan lepaskan kepada tasbih, kaki jangan sampai kita kita tunjukkan selain daripada maksiat dudukkan kepada majelis-majelis ini maka kita jangan sampai memandang telinga kita jangan sampai mendengar-mendengar cacian-cacian yang kita mengikuti pada cacian itu maka mereka akan akan tidak akan, akan pernah bisa berkata dan mereka akan berkata jujur di hadapan Allah Ya Allah ulun kaki fulan bin fulan yang pada semasa hidupnya selalu dibawa tanggung tetapi mereka untuk mencerdas. Ya Allah, mata ini fulan, mata fulan bin fulan. Yang mana mereka selalu memandang, selalu dengan memandang nafsu dan birahi kemaksiatan. Mereka akan berkata tanpa rasa. Kita tidak bisa lagi menyewa pengacara. Pengacaranya apa, Bapak? Amal baik dan mencintai takwa kepada Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka jangan jauhkan pandangan kita dengan Nabi Muhammad, jangan putuskan kepada tawassul kita kepada Nabi Muhammad, jangan putuskan ilmu kita kepada Nabi Muhammad. Bila kita putuskan niscaya keberkahan akan menjadi gersang. Maka kita bersyukur pada malam hari ini, kita masih disayang oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melangkah duduk di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang duduk duduk kita menandakan cinta kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku duduk dengan niat illahi taala dan mengambil berkat nabi Muhammad bukan hadir majlis ulun bib tidak kada datang di musala itu bubuhan musala kada datang, datang di hulun. ulun pre ulun bib kada jangan tidak kada datang lawan pembakal ulun baik, para hadir situ bila mereka kata hadir buahnya menyambat ulun pred pian mulai bahari sampai wajdi sampai gitu-gitu niat bulih kada membawa keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niatkan hadir kita aku lillahi taala dan mengambil berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah. agar kita hidup menjadi keberkahan selalu jadi, keterkaitan. jika kita ulang kembali jalan-jalan yang terdahulu. Kita hitung berapa masjid yang kita duduki hanya untuk mendengarkan cerita Nabi Muhammad. Seberapa banyak musola yang kita duduki hanya mendengarkan cerita Nabi Muhammad? Seberapa banyak tuan guru, para ulama, para hadai yang mana kita jelas melihat mereka mengatakan menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Peristiwa Nabi Muhammad, akan tetapi nama Nabi Muhammad setelah pulang nanti kita tidak terlukiskan di hati kita. Nabi, nama nabi Muhammad kesam di hati kita, hanya dari tulak mulai rumah datang ke sini dengan niat lapar parutnya dan setelah punya, setelah dia pulang hanya membawa rasa kenyang. Bukan seperti itu, Nabi Muhammad hadir di acara seperti ini, ambil warisan Nabi. Muhammad. bertahan setelah dia pulang nanti apakah dia setelah pulang nanti menjalankan syariat sholat Nabi Muhammad apakah setelah pulang nanti dia masih beristighfar kepada Allah masih berzikir kepada Allah pembuktian cinta kita setelah pulang nanti bukan duduk di sini duduk di sini hanya mengambil wasilah Nabi Muhammad mengambil cahaya Nabi Muhammad pembuktiannya setelah pulang nanti dan esok-esok mesok, esoknya apakah kita benar-benar menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyukur pada malam hari ini. Allah masih menginginkan kita untuk berbuat baik. Masih menginginkan kita untuk berbenah diri. Eh hey, umat Nabi Muhammad yang Tuhan, Tuhan nah pasti mati yang anung anu baru tentu panjang umur apa yang kita bawa untuk menghadap Allah apa yang kita bawa untuk menghadap Nabi Muhammad SAW di bulan Rojak adalah bulan Rojak Syahrullah SAW di bulan Rojak ini pasti semua orang yang yang ber berlabelkan Islam yang di dalam hatinya ada cahaya Nabi Muhammad Pasti mereka tahu ini serok di terjadi di bulan kerajaan. Yang mana juga kita melewati 17 hall arah kumpul. Kita diingatkan lagi dengan salah satu tokoh ulama, tokoh guru yang kami hormati. Yang ilmunya tidak dilakukan lagi, yang akhlaknya sangat lembut, kalimat-kalimatnya sangat sopan santun, wirid-wiridnya. Semuanya Amaliyah Brio Sudah tersebar Tetapi apakah kita termasuk Orang-orang yang menjalankan daripada Sarihan-sarihan Yang sudah dikumpulkan oleh abah namu Semukul Apakah kita mempunyai imdan? Apakah kita mempunyai Apakah kita mempunyai Al-Quran? Apakah imdan? tahu imdan Tahu sudah Semuanya Woi. Nah, nah, nah, nah. Imdad tahu imdad, kita tahu imdad. Imdad itu risalah salah amaliyah yang dikumpulkan oleh hamba guru sekumpul nukar di toko Kita ini kada sempat bersalaman dengan abah guru, kada sempat sekali bukan dengan abah guru, kada sempat bermusafah dengan abah guru. Barang wiritan yang kita tersambung dengan abah guru sekumpul. Semua orang bisa, aku cip, aku pecinta, menggurusi kumpul, aku perintu, aku gurusi kumpul, eh, belum tentu, aku gurusi kumpul, mencintai kita, ulun, tim pendangani, hall, belum tentu kita dianggap akan guru murid, Ulun mengadakan hall, belum tentu kita dicintai, menggurusi kumpul, ujar guru ulun, bila kita hendak mendapatkan salah satu bukti kita tergariskan di dalam muridnya ambah sekumpul turuti nasihat-nasihatnya ambah sekumpul buka youtube buka pengajian-pengajian ambah -pengajian guru bila ada duit, tebus, nyipet yang mana sudah disusunkan oleh ambah gurus sekumpul amaniah mulai setelah subuh sampai kembali subuh mulai awal bulan hijriah sampai 12 bulan hijriah Amang tidak tahu indah, sadar juanya Kaisah cinta dengan anak pahlawan bisa kumpul, indah, tidak ada Di rumah, hibak, ya gratisan Yang melangkang arwah tengahnya nukar mata ke aja, nungkar baju ke ke pantai batakan ke wajah, ke kimwa ke wajah, nungkar indah, Bagaimana kita akan dianggungi murid Abah gurus sapukul sedangkan kita Kita merasa akan mirip-mirip yang mirip Oleh Abah gurus sapukul buku, bim dahib Buku Ada yang halus, ada yang besar Wajib kita isi itu Agar kita tahu Mirip-mirip setelah subuh Bagda Nuhur, Bagda Asar Bagda Madri Bagda Isya Tahu Amariyah, Amariyah, awal bulan Tengah bulan, akhir bulan ini sampai aja, Bu Jang. Status saja. Diminta abang usah kumpul pada di Ini Di semua, Mas Bro. Tuh. Tahu indent. Tapi indent ke mana sini? Tahu indent Sayang kita kita njejamkan abang usah kumpul kita ini berlutut mengajak berusung bukan dari sini dan itu sadam banar rugi banar kita Tuhan sudah ucap sadam uka timbunan ya. seapa aja bila uka timbunan 180 yang ngang, kena tahan dua kali hari diaman kada hancur tahan sampai anak cucu kita bulan terojak bukan cerita-cerita dongeng. Peristiwa Nabi Muhammad yang diperjalankan oleh Allah di bulan bukan cerita fiktif. Perjalanan Isra' Mi'rajnya Nabi Muhammad yang diundang oleh Allah, yang diperjalankan oleh Allah, bukan cerita belaka, akan tetapi sebagai umat Nabi Muhammad kita wajib mengetahuinya, anak kita wajib mengetahuinya, istri kita wajib mengetahuinya ajarkan kepada mereka ini kata apa kata para ulama di akhir zaman di akhir zaman nanti umat Nabi Muhammad orang tuanya lebih mementingkan pakaian anak-anaknya orang tuanya lebih mementingkan daripada alat-alat kendaraan kepada anaknya orang tua lebih mementingkan daripada makan anak-anak mereka tetapi mereka tidak pernah mementingkan apakah anak mereka kenal dengan Nabi Muhammad Kata pada ulama lagi, nanti Yomil Qiyamah. Banyak umat Nabi Muhammad khususnya orang tuanya. Sewaktu mereka melangkahkan satu langkah ke surga, ditarik oleh anaknya tangan dan kaki mereka. Hei Allah, nyamannya dia anak masuk surga. kita hanya memperhatikan makanan daripada syukurnya saja makanan latinnya kita kita perhatikan hati-hati jangan tawa-tawa aja di dunia lui. jangan tawa-tawa jangan saling sadung aja jangan rokok-rokokan aja jangan duit-duit aja ingat keselamatan kita akhirat di sana kekal Apalagi kata para ulama, di akhir zaman banyak nanti umat Nabi Muhammad, mereka lebih mementingkan uang seratus ribu daripada mementingkan sholat-sholat mereka. Mereka lebih reja meninggalkan sholat, mereka lebih mementingkan uang seratus ribu. Rupiah. Pikir dong umat Nabi Muhammad, pikir dengan logika, apakah seratus ribu yang kita tuntut hari ini, kita meninggalkan zuhur dan asar, maka ketahuilah dan kita sendiri pun tahu bahwa ajab sholat satu sholat yang kita tinggalkan, allah sudah menyediakan lima ratus tahun azab bagi orang yang satu sholat yang mereka tinggalkan. Apakah seratus ribu itu cukup menggantikan lima ratus seratus tahun yang allah sediakan azabnya? Paling seratus ribu itu dikukarkan rokanasan tujuh bungkus suara. Maka kembalilah kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jangan ngangang-angang -ngang -ngang. Jangan ngomong-ngomong -ngom. Tulah sana, tulang sini, set, set Baik sembahya Baik ba'amal, Baik pesurawa ba <tuh> Sampai jam berapa ini bro <tuh -tuh> 13 menit sudah? dia <tuh -tuh> 2 menit tadi 2000 semangat itu aja berdiri bro banyak orang tua sekarang dan ini terbukti kata ulama orang tuanya ab bila anak pulang kerja di hp ini menangis right. ab bila kerja tukaran hp ini koles sekolah right. jangan jadikan kasih sayang kita kepada anak kita menjauhkan pikiran mereka ingat kepada umur pikiran mereka jauh daripada mengingat nama Nabi Muhammad jangan salahkan nanti kita satu langkah ke surga ditarik oleh anak-anak kita saya sayang, ujur sayang fian tapi belum saatnya dikasihkan HP bila silahkan mengasihkan HP tapi tertibkan jamnya kenal aku ini dia lebih kenal upin-ipin daripada Nabi Muhammad dikenal darah tabis daripada nabi muhammad hari-harinya mau direcet serang, serang bersih ikan ke len lalu ini <SILENCIO> yang sama ada satu lalu lalu nabi muhiyah, sayangannya mau direcet kita reng-reng-reng <SILENCIO> ya, reng-reng teman juga mereka lebih kenal YouTube Mereka lebih kenal lambang YouTube daripada lambangnya Rasulullah tak nah, kalau anak kita dulu hei anak Apakah kau tahu dimana lahirnya Rasulullah wafatnya Rasulullah perjalanan Islam Islam Rasulullah maulidnya Rasulullah eh aku tahu Palingnya paling gini Muhammad paling gini nama Abdullah aja doa makan kada hampal isang makan kada hampal berat berat berat itu kalau di bagaimana nanti kalau menanggalkan wifi situ bawa wifi jatuh kan habis wifi cip cip cip cip maka ini tahu kanan memobol wifi bapak ini aplikasi memobol wifi tahu kanan nanti ini masih bagus pembelajar usia buka youtube Ngetik burung D lawan F <c divorce> Jangan sampai perhatikan anak-anak kita Perhatikan anak-anak gadis kita Anak lelaki kita Jangan sampai anak gadis kita Bila ada lelaki yang menjemput ke rumah kita Jangan lepaskan anak perempuan kita Apa kata Rasulullah Orang tua yang melepaskan anaknya Berduduk dengan bukan mahrum. Eh, hey, bagi orang tua jangan sampai kau nantinya di waktu kiamat, kita mendapatkan bendera keselamatanmu. Ini kata orang tua dari dijemput laki-laki pemimpinmu. -laki Silahkan bawa. Bukan baru akik nikah Belum apa, ungu sudah dengar dulu kita boleh bawa anakku perempuan tapi kalau nikah dulu anakku itu dong ini banyak orang tua yang dijemput oleh lelaki dibiarkan anaknya apalagi datang dengan ini kendaraan satria F eh, bapakutan eh. di hadapan orang tuanya ha korbannya Allah Sampaiyan seperti itu dengan anak-anak perempuan Sampaiyan Jangan harap melihat dapat sejumat Nabi Muhammad Wasallam. Siapa yang orang yang aku paling benci kepada Nabi Muhammad Selain membenci benda keturunanku Yaitu orang tua yang tidak amanah Untuk mendidik anak-anak mereka Perempuan dibiarkan yang tanpa kerudu Anak laki-lakinya Narkoba namun bila kita jangan anak sampai nol, pihan e. percuma sedekah paling banyak di masjid ini di musola ini baik lewat kurang pihan tuh kerjuma majelis tutup anak Pian di rumah Pian tidak pihan terganggu mau kemana mau kemana pihat kira tahu-tahu hati-hati kita punya anak jangan tahu ulahnya aja jangan tahu nyamannya aja. Ulah, ulah, ulah, ulah ya, pagi ya, ya. <tuh> ini pulang melantuk ini makan ya lah, sudah Mbak sudah ya siap-siap aja pun sudah membara nih Desa neraka aja kita nih juga sudah pasien ke majelis kagak mau pepala temburu kagak mau pepala habib kagak mau kenapa gerak hentak hidup di dunia nih bingung juga kita manusia nih Tuhan aku Tuhan kenapa Tuhan warah parah nih di situ majelis jangan pandang orangnya pandang situ ada ruh Nabi Muhammad di mana tempat itu disebutkan nama Allah Di mana tempat itu disebutkan nama Nabi Muhammad? Di situ cahaya papar dan cahaya itu akan mengelilingi orang-orang yang berhadir di tempat-tempat itu mereka nanti diberikan hati kebahagiaan hati ketentraman dengan berkat sir Nabi Muhammad Ruhul Akwar yang nantinya di atas kepala mereka sampai pulang nanti cahaya Nabi Muhammad masih mengelilingi di atas kepala mereka apakah disini Bakar? cahaya itu akan meredup di dalam mereka tidak menyebut Nabi Muhammad di dalam satu kalimat 24 jam. untung kita nah meskipun majelis itu kecil besar di situ ada Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Ya Nabi Dia kelukan lidahnya untuk mengucap Nabi Muhammad. Suaranya dia enggan untuk mengeluarkan untuk mengucap Nabi Muhammad. Kakinya berat untuk melangkah dan duduk untuk menyebut Nabi Muhammad. Hatinya enggan, malas untuk duduk menyebut Nabi Muhammad. Ketemu Nabi Muhammad. Maka ketahuinlah yang engkau sebut itu adalah didik il hati kekasihnya Allah tidak ada satu Nabi pun yang paling dekat dengan Allah tidak ada satu Rasul pun yang paling dekat dengan Allah kecuali Nabi Muhammad agrab krim yang paling sedekat-dekat daripada orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala bila kita hendak suci dekati Nabi Muhammad hendak nyaman hidup dekati Nabi Muhammad anak mudah urusan Nabi Muhammad anak-anak alim Nabi Muhammad ini kata hari-hari tukul lagi sampai sore Ajar nyuhur kata belapasan tukul asar kata muasar pulang kata belapasan lompahku datang maghrib pulang baru mandi datang habis maghrib mandi isak pulang berapa sholat yang sudah ketinggalan? jalan ini 500 tahun aja eee. Janganlah kita lalai terhadap sholat waktu. Jaga sholat anak-anak kita. Jaga sholat daripada perempuan-perempuan kita yang kita cintai. Dan kita sebenarnya benar cinta kepada anak-anak kita, maka selamatkanlah anak kita. Bila anak kita selamat, kita di dalam hidup. di hari hari akan menjadi keselamatan kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita di bulan jam ini berkumpul di waktu ini mudah-mudahan kita kawa membuka hati kita kita kawa membuka kegelapan yang ada di dalam hati kita getarkan di kegelapan hati kita dengan nama Nabi Muhammad buka nama kita dengan Nabi Muhammad luluhkan hati kita dengan berkat mengucap Nabi Muhammad getarkan Nabi Muhammad Kenahkan hati kita yang gelap Yang kusam, yang kelem Dengan menyebut nama Nabi Muhammad Agar kita pulang besok nanti Sholat kita tertib Setelah kita pulang nanti besok istighfar kita terus berkumandang dzikir kita terus berkelanjutan Yang taubat kita Selalu ada di dalam tiap hari ini. Kita ini Allah akan merubah suatu kaum Bila kaumnya Tak ingin berubah Maka mulai malam hari ini bukalah hati kita mulai malam hari ini saksikan dan bersaksilah kita kepada Allah mutar ke akan rasa cinta kita kepada Muhammad ya Allah malam ini aku bersaksi kepadamu dengan berkat kekasihmu Nabi Muhammad maka aku malam malam hari ini aku bersaksi kepadamu aku akan memperbanyak selawat kepada nabimu aku akan mentertibkan salatku aku akan selalu memperbanyak istighfar aku akan selalu memperbanyak selawat kepada NabiMu. aku akan selalu memandangkan Al-Quran yang NabiMu bawa mari kita buka hati kita mari kita buka harapan-harapan kita kepada Allah kita ini penuh maksiat penuh kerupaan kepada Allah maka bukalah malam hari ini jangan sampai mulai malam hari ini aku seperti tahun-tahun sebelumnya limbah bumi kitu-kitu -gitu aja limbah bunyi selawatnya akan bertambah limbah bunyi zikirnya akan bertambah ayo mulai malam hari ini kita buka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kita mengucapkan istighfar kepada Allah mari kita bermunajat kepada Allah masukkan rasa istighfar kita ke dalam hati kita masukkan rasa izin kita di dalam kejolak kesalahan kita yang ada di dalam hati kita agar kita bisa meneteskan air mata untuk Allah agar kita bisa meneteskan air mata untuk Nabi Muhammad agar kita bisa meneteskan agar kita bisa ingat daripada kekurangan-kekurangan kita astagfirullah <Sess> <Sess> I'm uh -huh. Allahu صل rubb تو مالنا تو محمد به على